Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenaraka perkenalkan, nama saya Dewi Sopianti. Saya adalah guru SMA 5 Garut, yaitu pembina musik keroncong remaja atas nama Galih dan Bintan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiko dari SMA Upi pembimbing untuk lagu Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana. Pembimbing grup keroncong dari SMA BP 1 Bandung yang berjudul kebablasan. Uh, menurut pandangan saya musik keroncong di zaman sekarang ini kalau saya lihat itu ada kreasi-kreasi uh, baru ya sehingga musik keroncong mungkin bisa lebih diterima di uh, kaum remaja karena rata-rata kan musik keroncong untuk remaja itu mereka kurang menyukai dengan adanya kreasi-kreasi baru seperti hmm, di payung teduh gitu ya ada uh, semacam style-style keroncong yang sepertinya bisa diterima oleh kalangan remaja gitu sehingga eh uh, remajanya juga betul-betul menyukai musik keroncong gitu jadi ada kreasi-kreasi baru dari musik roncong. Pandangan untuk musik roncong pada zaman sekarang, eh, kalau menurut saya banyak, banyak bermunculan untuk dimulai dari eh, musisinya atau bandnya. Untuk karyanya mungkin hanya bisa dihitung dengan jari mungkin untuk saat ini. Tapi karena ada eh, eh, proyek ini, penelitian ini, mungkin kedepannya bisa berlanjut, bisa berkembang, Uh, yang menghasilkan karya itu yang mudah muda Jadi, uh, sangat bagus kalau menurut saya untuk uh, penelitian proyek ini uh, untuk jangka panjangnya itu sangat bagus. Mungkin yang zaman sekarang yang anak-anak yang kenal teroncong itu seperti payung teduh ya, jenis. Pernah dibawakan payung teduh, tapi itu juga tidak, uh, apa namanya, tidak begitu banyak uh, anak-anak atau -anak remaja yang, yang mengetahui bahwa itu itu uh, jenis tabu keroncong. Dengan kegiatan penelitian ini, uh, saya betul-betul sangat apresiasi sekali ya. Karena begini, uh, kenapa remaja tidak suka sama keroncong? Mungkin karena jarang ada kegiatan gitu ya. Jadi mereka tidak bisa uh, mencurahkan bakat mereka gitu. Nah dengan ada dengan adanya kegiatan seperti ini cipta lagu peroncong, uh, jadi uh, siswa bisa khususnya ya siswa atau remaja gitu ya bisa uh, mencurahkan bakat mereka uh, di bidang ini gitu. Khususnya dalam pembuatan syair atau dalam pembuatan uh, aransemen musiknya. Yang kedepannya mungkin harapannya jadi bukan hanya sekedar untuk mengikuti kegiatan saja tapi lebih diharapkan lagi ke depannya untuk bisa lebih mengembangkan gitu lebih mengembangkan supaya uh, yang menyukai musik roncong itu lebih banyak lagi gitu seluruh remaja di Indonesia. Oke, okay. uh, pandangan dari anak-anak itu sangat antusias uh, dari dari berbagai siswa dari dari beberapa siswa sorry, eh, Beberapa siswa sangat antusias karena mereka bisa mengembangkan bakat masing-masing Dan ini berbeda dengan yang ditugaskan Biasanya kalau misalkan saya, karena saya guru musik juga Jadi ini genre musiknya berbeda dengan yang, pertama, yang, yang mereka sukai Jadi sangat antusias, sangat bersemangat Kesan dan pesan kemarin mengikuti workshop atau acara ini sangat luar biasa sekali Kebetulan saya background nya bukan dari seni musik kebetulannya dari bahasa Jepang sangat uh, apa namanya ilmu baru ya buat saya uh, akan tetapi uh, apa namanya pesannya paling tinggal ditingkatkan aja koordinasi dan sosialisasinya lebih di apa namanya ditingkatkan lagi di awal-awal seperti itu pesan buat uh, anakku Galih dan Bintang Pertama, mungkin dengan pencapaian eh, yang betul-betul ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Tetap rendah hati, eh, tidak boleh sombong, dan mungkin untuk kedepannya kalian juga eh, silahkan bukan hanya eh, kegiatannya hanya eh, sebatas perlombaan saja silahkan kalian juga bisa lebih mengajak teman-teman kalian ya untuk e, bisa mengembangkan musik roncong ke depannya prestasi ini alhamdulillah tiga besar ya tiga besar sma lebsgo upi meraih tiga besar e, sangat sangat e, bangga gitu jadi e, jadi terpacu juga untuk e, berkarya lebih lanjutnya lagi sangat sangat antusias bagus Eh, sangat senang dan sekaligus bangga sekali anak-anak eh, atau remaja zaman sekarang itu bisa apa namanya melestarikan ya, salah satu bentuk pelestarian budaya kebetulan eh, kemarin ada, ada salah satu karya eh, walaupun tidak masuk kategori juara itu hampir kekinian lah, bisa dibilang kekinian karya mereka itu sangat senang dan bangga sekali oke, okay. uh, terima kasih untuk uh... Tim peneliti, terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk tim uh, lomba cipta keroncong. Mari berbahasa santun. Uh, sekali lagi, saya perwakilan dari SMA Labscopy, mengucapkan sangat-sangat beribu terima kasih banyak uh, pelajaran yang uh, diambil, banyak ilmu-ilmu yang diambil tentang musik keroncong. Semoga uh, kedepannya bisa bekerja sama lagi, kita mengembangkan lagi bakat-bakat uh, siswa, khususnya di... Uh, musik keroncong ini sukses selalu. Uh, terima kasih saya ucapkan. Saya mewakili SMABPSU Bandung mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti uh, UPI dalam hal ini program pesantunan uh, melalui musik kreasi musik keroncong. Terima kasih. Dadah.